Balik lagi di channel Dunia Aji. Terima kasih sudah mau klik video ini dan pastinya kalian sudah siap untuk mendengarkan pengalaman cerita cerita mistis yang saya alami. Di video sebelumnya saya sudah menceritakan kisah horor memanggilnya ronggeng. Di video kali ini tidak kalah mencekamnya saya akan menceritakan hal-hal mistis yang saya alami. Sebelum saya bercerita saya sarankan siapkan mental Anda, dengarkan sampai habis. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen channel ini Supaya nanti saya bisa bercerita tentang hal-hal mistis yang pernah saya alami Waktu itu tepatnya ketika saya pulang kerja Pas sampai di rumah Seperti biasa Saya langsung mandi Saya mandi sekedar uh, melakukan makan malam sekedar ngopi-ngopi sebentar setelah itu saya uh, menuju kamar tidur untuk tidur entah kenapa hmm, suasana uh, kamar saya itu tiba-tiba ada aura-aura yang emang saya rasakan uh, beda dengan hari-hari biasanya pada malam itu Terasa begitu mencekang, hawanya dingin Ada perasaan buruk-buruk merinding. Setelah melakukan sholat isya Saya mencoba berbaring di tempat tidur Itu tepat pukul 9 malam Dan saya nyalain TV Selama, selama tidur saya tidak pernah matikan TV Sampai saya terbangun Uh, dan entah kenapa pada malam itu saya tidak bisa tidur belisa uh, hawanya itu sangat-sangat beda dengan biasanya itu mencekam pokoknya ada sesuatu hal yang memang saya cari tapi nggak tahu apa yang saya cari dan pada saat itu tepat mulai pukul 10 kebetulan saya di rumah tinggal sendiri jadi Uh, walaupun seperti biasanya setiap hari saya tinggal sendiri saya tidak jarang sekali merasakan hal-hal seperti itu tapi entah kenapa pas malam itu saya coba untuk tidur tidak bisa memejamkan mata uh, saya coba uh, nyalain suara TV itu kencang dan itu tidak ada efek sama sekali tetap saja uh, suasanya itu hening Suasana sangat hening Uh, saya coba buka uh, kebetulan kan kamar saya itu uh, posisi tidur saya menghadap ke sebuah jendela saya buka jendela dan terlihat taman saya tidak merasakan uh, hal, hal aneh pada waktu itu tapi pas saya tutup kamar tutup kuar dari kamar itu mulai mulai terasa ada yang aneh gitu tapi saya nggak tahu nah, di situ saya coba meremin mata biasanya Sebelum tidur, ya, baca-baca doang dulu, baca ayat kursi, falak, anas, supaya terhindar dari ya, godaan-godaan makhluk-makhluk yang tidak baik. Ya, konon katanya, kalau misalnya tinggal sendiri dan rumahnya sering ditinggal-tinggal, kebanyakan orang berasumsi uh, pasti akan dihuni oleh makhluk-makhluk yang kasar mata. Dan kebetulan, pas uh, waktu itu saya baru meninggalkan uh, rumah cukup lama yaitu 10 hari kalau nggak salah nah, karena emang rumah sendiri dan saya juga tidak merasa takut walaupun tinggal sendiri gitu saya coba untuk memejamkan mata dan itu tidak merasakan sama sekali entah kenapa pas jam 12 malam tiba-tiba perasaan saya mulai sangat merinding berat dan nantuk pun tidak bisa ditahan gitu ya saya coba untuk tidur itu sebenarnya saya posisi dalam keadaan sadar dalam keadaan sadar saya masih melihat suasana kamar dan suara tv juga masih terdengar kencang tiba-tiba saya e, memejamkan mata itu sempat tertidur e, kurang lebih lima menit enggak nyampe 5 cuma tiga menit lebih dan saya mulai tidur kebetulan posisi eh, tubuh saya itu miring ke kanan miring ke kanan tapi tiba-tiba Z ada semacam tenaga yang menggerakkan saya untuk terlentang nah, dan itu posisi saya masih sadar deh. tapi Uh, untuk membuka mata itu sangat berat banget Itu berat sekali, berat-berat Saya gak bisa membuka mata Tapi saya sadar gitu Nah, nah disini kejadiannya nih uh, Pas saya mau buka mata Itu posisi kedua tangan saya Seolah-olah um, Ada yang menekan Jadi seolah dia memberontak Supaya saya tidak bergerak Jadi ditekan tangan saya dan saya tidak bisa bergerak dan saya sempat sadar kata saya saya sempat uh, nyebut nyebut nyebut uh, Allahu akbar Allahu akbar. Terus saya sempat membaca ayat kursi dan saya sempat ngusir gitu kan sosoknya belum kelihatan dari situ belum belum kelihatan gitu kan selang beberapa menit saya lepaskan dan itu tangannya udah enggak mencekam tangan saya lagi gitu kan jadi dua-duanya saya tidak bisa gerak kaki tangan itu kayak ada yang megang gitu Nah setelah itu saya coba narik nafas karena emang nafas saya kayak habis lari mungkin karena rasa takut atau emang mau lari juga nggak bisa dan mau buka mata juga itu susah tapi saya porsi dalam keadaan setengah sadar dan sadar gitu. Saya lepaskan, di pikir saya itu sudah selesai gitu, dan dia udah pergi, gitu. saya udah porsi, woi, woi, siapa ini gitu kan. Di situ kebetulan tangan saya ini nah, dan saya posisi videonya itu di ranjang yang menghadap ke gorden menuju taman. Nah, tangan saya eh, melepas ke samping ranjang gitu kan. Nah dari situ itu sangat luar biasa, sangat dan saya merasa takut gitu kan. Ya. Tangan saya itu ada eh, ada satu tangan yang ngepal gini, jadi seolah-olah dia ngajak kesalaman. Itu eh, rasa banget itu tangannya eh, kecil jari jarinya yang ke jari jari saya terus dia ngapalin gini nih. Nah, ini jadi ngusap ngusap seperti ini. Yang posisi saya, saya sadar gitu kan, sadar dan setengah sadar intinya sih. Wah, itu digenggam dan kata saya, Allah Allah Allah lepaskan lepaskan lepaskan gitu saya gitu. dan saya terbangun dan uh, ini mah alam ya tapi uh, pas saya terbangun itu saya uh, tepat jam 1.35 menit dini hari saya sempat mau ngambil minum saya berani sendiri ke dapur gitu kan saya cuma diam Tapi posisi masih nyala ya jadi pikir saya sih ada suara-suara dari TV, tapi nyatanya bukan, bukan saya terbangun, saya duduk di pinggiran jam Masih saya berpikir oh, ada tangan, tangan siapa gitu kan sementara saya sendiri gitu. dari situ perasaan takut sih, gue gitu, cuman ini aja gitu apa mending oh, tapi cuma saya sempat menguasain gitu kan kalau misalnya saya lari keluar juga nggak mungkin di beberapa tempat tengahnya itu gitu kan gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, mereka pasti nggak percaya gitu tapi benar saya alami gitu kan e, pas setengah dua saya coba buka handphone dan saya mendengar kabar buka dari salah satu e, kakak ipar saya dan dia e, meninggal kita bacakan al-fatihah dan dari situ saya belum berpikiran apa-apa, gitu kan? Belum berpikiran uh, sempat mikir apa-apa, cuma uh, saya coba untuk tidur lagi, uh, saya ucapkan la la dan saya coba tidur lagi. Dan pagi, selang beberapa hari kemudiannya, uh, saya coba melalui tapi Bauloha alam gitu ya? Bauloha alam ini, Wah, kemungkinan uh, itu semacam ngasih kabar dari orang-orang yang meninggal semacam itu <laughs> e, padahal saya sih udah baca doa udah minta hmm, perlindungan kepada Allah supaya tidak bisa uh, tidak diganggu dengan hal seperti itu tapi apa daya yang terjadi emang seperti itu dan saya juga tidak bisa uh, mengelak gitu kan bahwa itu ada gitu. akhirnya cuman uh, kita harus bisa untuk, uh, walaupun dia nggak kelihatan kita harus bisa merespon dia dengan padahal saya yang masuk kamar itu selalu mengucapkan salam setiap masuk rumah selalu mengucapkan salam kenapa? karena di rumah saya itu posisinya kosong nggak ada orang, apalagi ditinggalin untuk beberapa hari, untuk jangka waktu yang lama uh, kebanyakan orang berasumsi rumah kosong itu bakal diinginkan oleh pemerintah atau makhluk -mah sekejap itu gitu kan. dan saya juga berpikiran hmm, positif thinking saja gitu kan saya tidak terlalu memikirkan wah saya takut kalau misalnya saya terus merasakan takut gitu eh, pasti saya tidak akan bertahan di rumah itu tapi saya coba lawan lawan lawan lawan nah, dan saya akhirnya bisa gitu kan bisa hmm, walaupun masih ada rasa kering uh, seperti itu gitu kan nah sampai saya coba untuk tidur sampai pagi dua, dua hari kemudian ya setelah gambar, apa, mendengar kabar duka itu Kemungkinan sih, ya alam itu kayak ngasih kabar gitu kan Atau uh, semacam orang meninggal gitu ngasih kabar uh, Isyarat gitu kan uh, Bahwa dia itu meninggal gitu kan Meninggal, baru itu meninggal uh, Supaya ngabarin gitu kan Itu wabahualam sih gitu kan Nah uh, mungkin itu cerita yang saya alami, tapi sebenarnya masih banyak cerita-cerita lain yang saya uh, alami hal-hal uh, seperti ini dan masih nanti nanti next next video saya akan bercerita uh, apa next video saya bercerita next video saya akan bercerita uh, pengalaman lain saya masih di hal-hal mistis saya pernah dijinai oleh Jin Uh, jin yang ada di kamar saya nanti saya next, saya akan bercerita, atau kemungkinan uh, kalian yang mau bercerita tentang hal-hal gaib -hal uh, atau hal-hal mistis, uh, tulis aja di komen. Nanti sekuatnya kita bisa sharing untuk cerita hal, -hal seperti ini. Jadi intinya, percaya yang percaya uh, itu tergantung asumsi Anda, ya. Tergantung asumsi, uh, percaya nggak percaya itu tergantung asumsi Anda. Yang pasti, saya pernah alami. Dan saya penarasain, saya hanya ingin bercerita kepada kalian semuanya. So, segitu uh, aja pengalaman saya. Terima kasih sudah mau menonton video ini dan nantikan cerita-cerita selanjutnya uh, yang saya akan bagikan untuk anda semuanya Oh ya nanti uh, tayangnya nanti uh, di channel ini itu setiap hari Jumat atau malam Jumat. Terima kasih, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe. Dan